Kulit kepala Lindong mati rasa saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah hitam besar di langit. Tidak ada cahaya hadir. Kegelapan jahat yang tak berujung itu membuat seseorang bergidik. Kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Moluo jelas telah membuatnya sangat terkejut. Aking Reng Imo Bahkan selama era kuno, Yimo dari pangkat itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikannya menggunakan sistem peringkat manusia, dia akan menjadi ahli tahap reinkarnasi asli. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah bertemu ahli tingkat puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun Kingzi telah mencapai tingkat itu, Lindong belum bertemu dengannya secara langsung. Adapun Ying Huan Huan, meskipun dia mungkin adalah Ice Master yang sangat menakutkan bahkan selama zaman kuno, tapi itu hanya identitasnya sebelum reinkarnasinya. Para ahli super lain yang dia temui seperti Ying Xuanzi, tiga kepala besar Gerbang Yuan, Mulan dan yang lainnya, hanya pada tahap samsara. Masih ada celah lebar yang sulit ditembus jika dibandingkan dengan pakar tahap reinkarnasi asli. Adapun Moluo, meskipun ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi karena simbol nenek moyang yang berkobar-kobar, ia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun, pangkat raja yang dipanggil Imo yang berdiri di depannya dapat dianggap telah benar-benar mencapai level yang hanya sedikit orang yang pernah menyentuh. Berdiri di atas Phoenix Api, Tang Xinlian dan Tetua Ciyun memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat ini. Seorang Raja Peringkat Imo, tidak terduga bahwa mereka bahkan memikat raja di antara Imo. Kebanyakan orang di kota bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Raja Peringkat Imo. Yang disebutkan Moluo membuat mereka bingung. Namun, itu tidak terjadi untuk semua orang yang hadir. Meskipun pengetahuan tentang Yimo secara bertahap menghilang di dunia saat ini, masih ada beberapa jejak yang berbeda. Karenanya, beberapa ahli yang lebih kuat samar-samar tahu tentang keberadaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini hanya melongo melihat celah hitam di langit secara mengejutkan. Wajah mereka menjadi sangat pucat pasti sementara horor berkumpul jauh di dalam mata mereka. Kamu memang layak menjadi pemilik simbol nenek moyang yang menyala. Berdiri sebelum retakan. Tiga pangkat jenderal besar Imo tersenyum melihat Moluo. Yang berdiri di Aula Flame Divine yang jauh. Mata mereka sedikit suram ketika mereka menatap yang terakhir. Jelas, meskipun mereka adalah Imo. Mereka tidak berani meremehkan Moluo. Yang telah mencapai tahap samsara dan memiliki objek ilahi seperti simbol ancestral berkobar. Lagi pula, ada banyak ahli yang mati di tangan pemilik simbol leluhur sejak zaman kuno. Mata merah cerah Moluo menatap acuh tak acuh pada tiga jenderal besar Imo. Dia segera mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya dengan lembut. Bang. Setelah Moluo melambaikan tangannya, itu mungkin untuk melihat banyak aura agung tiba-tiba meletus dari dalam Flame Fine Hall. Sosok-sosok cahaya berkelebat dan banyak orang muncul di langit. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya dari dalam langit memandang kelompok besar yang telah muncul. Mata mereka muram sementara semburat syok dengan cepat naik ke wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang yang muncul sebenarnya semua ahli yang sangat terkenal dari Flame Divine Hall. Kali ini, Flame Divine Hall sebenarnya telah melepaskan semua kekuatannya. Tiga pangkat jenderal besar Imo di langit memandang para ahli tingkat atas dari Flame Divine Hall yang mengelilingi mereka. Sebelum mereka mengangkat alis mereka. Wala Flame Divine memang dipersiapkan dengan baik. Tunjukkan dirimu. Mo Luo mengulangi. Matanya terbakar panas saat dia menatap celah hitam besar. Haha, pemilik simbol leluhur memang sulit untuk berurusan dengan. Demoniki kental hitam tiba-tiba melonjak seperti air banjir dari dalam garis hitam besar. Ki iblis hitam meletus menjadi suara membakar memekakkan telinga setelah kontak dengan dunia ini. Kekuatan Yuan yang awalnya tersebar di dunia ini benar-benar menghilang setelah kontak dengan ki iblis hitam kental ini. Aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan-lahan muncul dari dalam celah pada saat ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan shock. Hanya aura ini saja yang menekan mereka sampai mereka bergetar terus-menerus. Bahkan. Mereka bahkan memiliki dorongan untuk berlutut, meneguk, mengerikan seperti ki hitam kental tiba-tiba melonjak Setelah itu, tahta hitam besar perlahan terbentuk di langit di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya Sosok manusia tanpa sadar muncul di singgah sana saat itu mulai terbentuk Sosok manusia itu mengenakan jubah ungu dan dia tampak seperti manusia Namun, ada sepasang sayap iblis ganas di belakangnya Sayap iblisnya mengungkapkan kilau ungu emas dan sepertinya ada pemusnahan seperti riak yang dipancarkan darinya saat itu diperpanjang. Dia memiliki sepasang mata berwarna ungu. Namun, seseorang tidak dapat melihat emosi di dalamnya. Seolah-olah mata itu milik malaikat maut. Ini, apakah ini Raja Imo Mata lindung tidak berkedip saat dia menatap pria berjubah ungu yang duduk di atas tahta itu. Segera, ekspresinya berubah serius. Aura mengerikan yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dua simbol leluhur besar di tubuhnya bergetar sedikit. Mata Moluo juga terfokus pada pria berjubah ungu. Sesaat kemudian, simbol api di alisnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya perlahan melayang sementara api merah terang menyapu di sekelilingnya. Riaknya tidak kalah dengan pria berjubah ungu. Raja ini dikenal sebagai Tian Ming. Kamu bisa memanggil aku Raja Tian Ming. Ini adalah tiga jenderal iblis besar aku. Aku telah melakukan perjalanan yang sangat jauh hari ini karena undangan kepala aula Moluo. Pria berjubah ungu itu tersenyum sambil menatap Moluo dan berbicara dengan suara tenang. Kamu benar-benar berani datang meski tahu ini jebakan. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Moluo berbicara dengan suara lemah. Haha, daya pikat simbol leluhur Thunderbolt terlalu besar. Itu layak perjalanan. Bahkan jika simbol leluhur Thunderbolt itu palsu, simbol leluhur yang menyala itu nyata. Raja Tianming tertawa, kita sudah lama tahu bahwa kepala Aula Moluo memiliki simbol leluhur yang menyala. Namun, kami tidak dapat bertindak, karena kita telah muncul hari ini. Kita juga akan mengambil simbol Ancestral berkobar pada saat yang sama. Yang terbaik adalah objek ilahi seperti itu tidak mendarat di tangan kamu. Petik 2 Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut simbol nenek moyang yang berkobar-kobar. Moluo menyipitkan matanya dan berkata, "Haha, sukuku dapat dengan mudah menghancurkan gua petir. Secara alami, kami dapat dengan mudah menghilangkan flame divine hall kamu juga. Petik dua, hanya dengan mengorbankan satu raja peringkat Imo Itu bukan tugas yang mudah, meskipun masih ada Yimo yang tersisa di dunia ini." Aku bertanya-tanya berapa banyak raja yang tersisa. Raja Tian tersenyum tipis. Namun, senyum itu tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. Mata ungunya menatap Moluo saat dia perlahan berdiri. Aura iblis yang mengerikan menyebar dan menghapus matahari saat dia melakukannya. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Raja Tian tertawa. Dia segera memutar matanya dan melihat ke arah lindung di bawah. Mengapa orang kecil ini membuatku merasa jijik? Dia bahkan lebih menjijikkan untuk melihat dibandingkan dengan kamu. Bunuh dia, King Tianming membuka mulutnya menjadi senyum. Mengungkapkan gigi putihnya yang pekat. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebabkan tubuh seseorang bergetar. Dimengerti, tiga jenderal iblis besar segera menjawab setelah mendengar perintahnya. Mereka tertawa aneh sementara tubuh mereka bergerak. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Beraninya kamu, mata cantik Tang Sin Lian dengan cepat menjadi sedingin es setelah dia melihat bahwa mereka ingin menyerang Lindong. Teriakan dingin terdengar di depan api Phoenix di bawah kakinya bersiul ke depan. Hehe, kalian semua harus tinggal di sini dengan patuh. Ruang di depan mereka berubah sebelum dua sosok hitam muncul dalam sekejap, iblis kinaik. Tidak hanya mereka berhasil memblokir Phoenix api, tetapi bahkan tetua Chihuo pun kesulitan membebaskan dirinya. Wajah cantik Tang Xin Lian berubah setelah dia melihat dua jenderal iblis besar berdiri di depannya. Dia buru-buru memutar matanya, itu mungkin untuk melihat cahaya hitam muncul di depan lindung di bawah ini. Kuan, Tang Xin Lian buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, Moluo tidak melakukan apa-apa di hadapan tangisannya. Dia menatap Raja Tianming dengan saksama yang berdiri di kejauhan. Bahkan dia tidak berani meremehkan lawan level ini. Swoosh, ruang di depan lindung terdistorsi. Imo, yang dibungkus oleh ki hitam mengerikan, muncul dalam sekejap. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik yang pertama. Setelah itu, dia langsung membanting tangannya ke depan. Meskipun aku tidak tahu mengapa ada kebutuhan untuk memandang anak kecil sepertimu dengan serius. Kami akan mengambil kehidupan kecilmu yang lemah karena Tuhan telah memerintahkan kami untuk melakukannya. Desir-desir. Tanah di sekitar Lindung runtuh saat Imo menyerang. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Menyegel semua putaran melarikan diri. Selain itu, mengingat kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ahli panggung samsara Pamungkas. Lindung mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Dia mengepalkan giginya saat dia dengan lembut menutup matanya. Namun, Lampu hijau terang tiba-tiba melintas tepat saat Lindung hendak menutup matanya. Raungan naga yang dikenalnya bergema dengan cara yang mengejutkan. Bang, ruang di atas Lindung dengan cepat pecah. Pada saat yang sama, telapak naga hijau besar menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh Jenderal Limo. Kekuatan mengerikan yang menyebar dan Jenderal Limo yang telah mencapai tahap samsara benar-benar menembak mundur seratus kaki sepanjang jalan. Semua bangunan menjadi debu setelah kontak. Banyak orang tanpa sadar berteriak dengan suara kaget. Lindung tertegun ketika melihat adegan ini. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat lampu hijau muncul dari ruang retak di belakangnya. Sosok jangkung perlahan keluar saat tawa mengejek terdengar di langit. Dia adalah seseorang yang aku pilih. King Z, bagaimana aku bisa membiarkanmu membunuhnya dengan mudah? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1026, King Zee muncul lagi. Lampu hijau perlahan-lahan menyebar sebelum tersebar. Seorang tokoh berpakaian hijau, tinggi dan berotot berhenti di samping lindung. Banyak sepasang mata menoleh untuk melihat ke arahnya. Pria itu cukup tampan. Rambutnya yang hitam terombang ambing oleh angin. Memberinya penampilan yang tenang dan halus. Tak terhitung orang di kota itu menatap pria berpakaian hijau ini. Yang memiliki penampilan tampan. Mata mereka berisi kejutan dan kaget yang tidak bisa disembunyikan. Sumber dari guncangan ini secara alami adalah jurang selebar 100.000 kaki di depan mereka, dan sosok hitam yang menyedihkan di ujung jurang. Semua orang bisa merasakan aura yang relatif menakutkan dari yang disebut iblis umum. Bahkan, itu sebanding dengan seorang ahli tahap samsara Pamungkas. Namun, Seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan dikirim terbang dari serangan telapak tangan kasual oleh pria berpakaian hijau ini. Seberapa menakutkankah dia? Tahap reinkarnasi. Beberapa individu yang lebih kuat saling berhadapan. Mulut mereka berisi suara gemetar dan serak. Selain seorang ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, siapa lagi yang bisa mendorong ahli tahap samsara kembali sejauh itu? dibutuhkan keberanian besar hanya untuk mengucapkan dua kata sederhana itu siapapun di dunia ini yang mencapai tahap samsara cukup kuat untuk menjadi penguasa adapun tahap di atasnya tahap reinkarnasi itu dianggap sebagai puncak dunia makhluk yang kuat ini seperti makhluk ilahi di hati banyak orang namun sekarang mereka mampu menyaksikan secara pribadi penampilan dari keberadaan yang menakutkan ini karena itu Secara alami tidak mungkin untuk menggambarkan keterkejutan dan kekaguman di hati mereka. Tetua Kingzi, Lindong juga tertegun saat melihat pria berpakaian hijau di sampingnya. Joy dengan cepat melonjak dari dalam matanya. "Haha, anak kecil, sudah lama sejak kita terakhir bertemu." Kingzi menatap Lindong dan tersenyum. Setelah itu, dia melirik Huachen dan Susiu yang terluka parah yang sedang berbaring tak jauh dari situ. Dia tertawa Kamu telah melakukannya dengan baik Ini semua berkat kamu bahwa rencana kami telah berhasil Petik 2 Lindong merasa sedikit malu setelah mendengar evaluasinya Dia sadar bahwa King Zi mungkin menyadari semua yang terjadi di sini Ekspresi di wajah King Zi menjadi sedikit lebih lembut setelah dia melihat ekspresi Lindong Matanya juga mengandung sedikit kekaguman Ketika ia pertama kali bertemu Lindong saat itu yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun, dalam dua atau tiga tahun yang singkat, pria muda yang tumbuh secara bertahap ini dengan cepat menjadi kuat dan mempesona pada tingkat yang mengejutkan. Sepertinya dia masih memiliki mata yang bagus untuk bakat. Bang, sebuah kabut hitam tiba-tiba melaju ke depan dari reruntuhan di kejauhan, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Setelah itu, Jenderal Iblis, yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam, berdiri dengan cara yang menyedihkan. Sepasang matanya yang gelap dan kejam menatap Kingzi, namun matanya juga berisi rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Kingzi meliriknya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Tianming, yang berhadapan dengan Moluo di langit. Dia berbicara dengan suara samar, Raja Tianming ya, aku telah mendengar nama kamu. Haha, Raja Naga Hijau Kingzi. Tidak terduga bahwa kamu masih hidup. Melayang di langit, Raja Tianming memusatkan perhatiannya pada King Murid ungunya menyusut saat dia berbicara. Terima kasih kepada kalian semua. Aku cukup beruntung untuk memasuki tahap reinkarnasi. King tertawa, pakar panggung reinkarnasi dan pemilik simbol leluhur. Sepertinya kamu telah merencanakan dengan cukup baik kali ini. Raja Tianming tersenyum samar dan berkata. Kalian semua telah bersembunyi di dunia ini selama bertahun-tahun. Sudah saatnya bagi kalian untuk menunjukkan diri. Tempat ini bukan milikmu. Moluo berbicara dengan suara yang dalam. Kami juga ingin pergi. Mengapa kamu tidak membantu kami dengan memecahkan segel di antara pesawat? Raja Tianming mengejek. Daripada melakukan itu, lebih baik untuk menghancurkan kalian semua Imo. Suara samar Moluo memiliki aura pembunuh yang naik di dalamnya. Segel di antara pesawat-pesawat itu adalah sesuatu yang dibuat oleh leluhur simbol sebagai ganti nyawanya. Jika mereka memecahkannya, suku Imo pasti akan meluncurkan invasi. Pada saat itu, dunia ini akan menghadapi musibah yang mengerikan. Haha, <tuh> bahkan leluhur simbol tidak dapat melakukannya. Apalagi kalian semua. Raja Tianming tertawa, dia tidak mengungkapkan banyak ketakutan bahkan ketika menghadapi King Zi dan Moluo. Meskipun kota api-api ini adalah markas Flame Divine Hall, barisan di sisi Raja Tianming juga sangat menakutkan. Pangkat Raja Imo dan tiga pangkat umum Imo, Barisan ini dapat dengan mudah membalik faksi super terbalik. King Zi tidak menjadi geram setelah mendengar ini. Sebagai gantinya, dia tertawa dengan cara yang bebas dan mudah. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang kalian cari. Mengingat kalian telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bolehkah aku tahu jika Raja Tianming ingin memberitahu aku tentang hal itu? Petik dua. Percayalah. Kamu tidak ingin tahu yang sebenarnya. Ini karena itu akan membuat kalian semua putus asa. Raja Tianming tertawa samar. Dalam hal itu, King Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang bisa kita lakukan adalah menyegelmu dan mencoba untuk mendapatkan informasi kemudian. Haha. Apakah kamu tahu harga yang harus kamu bayar untuk menyegel seorang Raja Imo? Raja Tianming tertawa keras. Imo berbeda dari manusia. Mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan menakutkan. Agar Kaisar Petir saat itu untuk menyegel Raja Imo, dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Meskipun dengan King dan Mo Luo bergabung, adalah mungkin untuk menekan Raja Tianming ini masih cukup sulit untuk menyegelnya. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan kalian semua. Sepertinya akhirnya saatnya bertarung hari ini. King Zi tersenyum tipis. Dia menoleh untuk melihat Lindong. Telapak tangannya dengan lembut menepuk bahu yang terakhir dan lampu hijau melonjak darinya. Segera setelah itu, Lindong bisa mendeteksi Yuan power murni bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya seperti air banjir. Kekuatan Yuan ini sangat murni. Selain itu, ada perasaan yang agak akrab di dalamnya. Itu adalah kekuatan dari Green Heaven Materialist Dragon Skill. Gunakan simbol leluhur yang menelan untuk menelan mereka dan memulihkan. Baik Moluo dan aku harus bergabung untuk mencegah Raja Tianming melarikan diri. Lin Dong kaget. Dia berbicara dengan ragu-ragu. Masih ada tiga jenderal iblis lainnya. Seorang Raja Mo memang menakutkan. Namun, tiga jenderal iblis besar juga bukan penurut biasa. Mereka setara dengan tiga ahli panggung utama Samsara, bahkan di dalam Celtic Dimensi, mereka memiliki kekuatan yang menyaingi para kepala beberapa faksi super. Jelas, dengan kekuatan Flame Divine Hall saja, tidak mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan tiga jenderal iblis besar. Chiyun akan berurusan dengan salah satu dari tiga jenderal iblis besar. Setelah itu... Lastang itu akan memimpin para ahli top dari Flame Divine Hall untuk mengelilingi dan menyerang yang lain Tentu saja, kamu perlu membantunya Kata King Zi, masih ada satu lagi Lin Dong sedikit mengernyit Haha, tentu akan ada orang lain yang berurusan dengannya King Zi tertawa, dia berbalik dan muncul di samping Moluo tanpa menjelaskan lebih lanjut Kamu akhirnya muncul, Moluo melirik King Zi dan berkata tidak ada gunanya bagiku untuk muncul jika rencanamu gagal. King Zi tertawa. Apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada orang kecil yang telah kamu pilih? Dia memang telah melebihi harapan aku. Haha, <tidakasi> dia sebenarnya mengandalkan dirinya sendiri untuk menguasai keterampilan naga terwujud dari surga hijau sampai tingkat ini. King Zi tersenyum. Sebuah kekaguman melintas di matanya. Bocah kecil itu cukup baik. Dia berani dan kuat. Aku menyukainya, jika dia bertemu dengan Tang Xinlian, Aku tidak perlu khawatir bahwa tidak akan ada yang menggantikanku. Moluo tertawa. Namun, kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba melihat Tang Xinlian berdiri di atas nyala api Phoenix dalam jarak yang cukup dekat. Menembakkan matanya yang tajam dan malu. Dia segera batuk kering. Kemungkinan dia tidak berharap muridnya yang berharga memiliki telinga yang tajam. Kita harus menyelesaikan masalah besar di depan kita terlebih dahulu. King Zi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, wajah Moluo berangsur-angsur menjadi suram setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum api merah terang perlahan naik dari mereka. Kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang benar-benar sulit. Lagi pula, pangkat Rajai mau tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun. Sementara, Vesov antara ahli peringkat atas di langit sedang berlangsung, berdiri di tanah, lindung diam-diam memutar simbol ancestral leluhur. Setelah itu, ia melahap dan menyerap semua kekuatan Yuan Qingzi yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya. Pada tingkat yang mengejutkan, daya Yuan lindung yang lelah pulih dengan kecepatan yang mengejutkan saat ia melahap. Pada saat ini, sosok merah bergegas turun dari langit. Setelah itu, Muncul di samping Lindong, Tang Sin mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lindong. Lagi, Lindong tidak bisa menangis atau tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Guru telah meminta aku untuk mengembalikan esensi simbol leluhur Thunderbolt kepada kamu. Wajah cantik Tang Sin memerah. Dia memelototi Lindong sebelum mengabaikannya. Sebuah cahaya perak samar naik di tangannya sebelum diam-diam memasuki tubuh Lindong. Berdengung. Setelah esensi simbol tester bolt Ancestral memasuki tubuhnya, Lindong bisa segera mendeteksi simbol Ancestral thunderbolt menjadi keras. Setelah itu, raungan guntur rendah dan dalam bergema di dalam tubuhnya. Petir yang cerah bersiul dan menari-nari di kaki Lindong. Luka-luka yang dia derita akibat pertempuran sengit sebelumnya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan ketika kilat melonjak. Akhirnya selesai lindung mengepalkan tangannya rata-rata saat dia merasakan tubuhnya dengan cepat pulih kekuatannya juga lebih kuat dari sebelumnya dia jelas bisa merasakan bahwa cacat kecil simbol ancestral Thunderbolt telah menghilang pada saat ini kekuatan bergelombang dan Agung sekali lagi berdesir di dalam tubuhnya bersambung lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti Ceritanya dari awal jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa Sayangku nguah muah dada